Oke okay, teman-teman, kembali lagi di Youtube channel Sony Kurniawan ya Nah di video kali ini saya akan berbagi informasi pinjaman online yang mudah di ACC Dan tentunya ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi Nah untuk nama aplikasinya yaitu aplikasi Rupiah Cepat ya Nah aplikasi Rupiah Cepat ini tersedia di Google Play Store ya Dan aplikasi Rupiah Cepat ini masih satu atap dengan aplikasi Optima namun untuk saat ini aplikasi Optima sudah tidak tersedia di Google Play Store ya. Namun untuk penyebabnya saya pribadi tidak mengetahui. Nah, jadi kita fokus saja di aplikasi Rupiah Cepat ini ya. Nah aplikasi Rupiah Cepat ini untuk pengalaman saya pribadi untuk proses pengajuannya sangat cepat sekali ya. Dan untuk persyaratannya pun tidak ribet cukup dengan ktp dan nomor rekening kita sudah bisa mengajukan pinjaman nah di aplikasi rupiah cepat ini untuk metode pembayaran bisa melalui bank BCA, BNI, BRI bahkan bisa juga menggunakan OVO dan bisa melalui Alfamart ya nah, silahkan teman-teman nanti bisa pilih salah satu metode pembayarannya Nah untuk persyaratan di aplikasi rupiah cepat ini sangat mudah sekali ya atau tidak ribet nah di sini teman-teman bisa lihat untuk persyaratan pinjamannya nah di sini untuk yang pertama harus warga negara Indonesia kemudian harus berusia 18 tahun ke atas nah artinya jika teman-teman usia 18 tahun teman-teman sudah bisa mengajukan uh, pinjamannya nah kemudian teman-teman uh, diwajibkan harus mempunyai IKTP dan nomor rekening bank. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa di aplikasi Rupiah Cepat ini jika teman-teman tidak memiliki rekening bank, teman-teman bisa menggunakan dompet digital ya, yaitu bisa juga menggunakan OVO. Nah jadi bagi teman-teman yang belum memiliki rekening bank, silakan teman-teman uh, membuat terlebih dahulu untuk akun dompet digitalnya ya. Nah adapun untuk produk pinjaman di aplikasi Rupiah Cepat ini mulai dari 400 ribu sampai dengan 10 juta rupiah dan tenor pinjaman mulai dari 91 hari sampai dengan 365 hari nah pada umumnya untuk tenor pinjaman biasanya disesuaikan dengan uh, limit pinjamannya nah jadi sekali lagi untuk tenor pinjaman uh, disesuaikan dengan limit pinjaman nah seumpama teman-teman mendapatkan uh, limit pinjaman sebesar 400.000 Nah biasanya teman-teman hanya mendapatkan tenor pinjaman di, di bawah 30 hari ya Nah jadi seperti itu untuk mengenai masalah tenor pinjaman Nah kemudian jika teman-teman eh, mengalami kendala pada saat proses pengajuan Ataupun eh, kendala yang lainnya silahkan teman-teman bisa menghubungi pihak internal dari Rupiah cepat ini ya Nah silahkan teman-teman bisa pilih salah satu opsi untuk menghubungi pihak call center ya Nah silakan teman-teman bisa pilih metode tersebut Nah jadi bagi teman-teman yang sekiranya membutuhkan dana secara mendesak Baik itu untuk ke keperluan modal usaha ataupun eh, keperluan yang lainnya saya rekomendasikan teman-teman bisa mencoba mengajukan pinjaman di aplikasi Rupiah Cepat ini ya Karena aplikasi ini sudah terbukti bisa menjaga kerahasiaan data pribadi kita ya Nah jadi seperti itu Nah mungkin video saya kali ini teman-teman bisa memahami ya Dan mudah-mudahan video ini bisa uh, bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya namun jika teman-teman tidak menyukai video saya kali ini, silakan untuk diabaikan saja. Oke, sampai sini dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.